Lebihannya, kalau ini ketika kena air, dia nggak gampang mati atau Amazing. susah hidupin. Kenapa? Karena ini tertutupi, jadi ya aman dari air, loh. Walaupun kena air, tinggal ngusap ya, dikeringin aja. Bentar, baru diproses. Dia sudah itu, ini kelebihannya ya enggak gampang meledak, aman, aman dari curantek, enggak gampang hilang. Kenapa? Karena kita jadikan gantungan terus kemana-mana. Jika orang mau ambil, kita bisa tegur. Assalamualaikum, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo, sobat yang jumpa lagi dengan saya, Ayo, merokok jangan takut mati kalau mati karena hai, hai, moral dari saya suka hai, kalau merokok jangan dekat-dekat dengan anak kecil hai, ya, bayi yang hai, hai, carilah tempat merokok yang Selanjutnya, kali ini saya akan membahas soal korek api. Korek api yang biasa kita miliki itu aparat korek medis ya, gasnya itu cenderung suka hilang. Hilangnya bisa jadi diambil orang. kali kita kesal sob. ada rokok tapi nggak ada korek pengetahuan mulut asem, pengen rokok, korek gak ada saya punya solusi sob, untuk soal korek api supaya kita tidak sering hilang korek api korek -kore api seperti ini, mudah sekali hilang mudah sekali menggantong orang lain gampang sekali lang, kesehab selanjutnya kita simak video saya mengenai korek api ya korek api yang biasa kita miliki dan satu lagi korek api ini, kita lihat nih versi kelebihan dan kekurangan, keuntungan dan kekurangan korek api ini ini simple ya harga murah dan mudah didapatkan di toko-toko kalau korek api yang satu ini ini tidak semua toko ini toh, jualan unik matas itu menghindari sering hilangnya korek, tapi kalau pada saat kita ingin merokok, tuh tiba-tiba kita cari korek kita itu ternyata sudah liau ini langit merokok, ada korek, mungkin ketawa teman, atau mungkin jatuh. Ini solusinya sob. korek api ini multifungsi fungsi, bisa untuk gantungan kunci. sulit sekali hilang kalau sudah jadi gantungan kunci ya. Solusi alternatif supaya kita tidak kesulitan ya giliran mengrokok nyari korek, selalu tersedia. Jadi saja gantungan kunci, sob. Kalau korek seperti ini basah sob, kena air dikit, ini susah hidupnya ini sering kalau kena panas gaspot gas mobil atau di tempat-tempat itu ini biasanya gampang meledak ya. karena gas sob. sementara kore ini sob, ini tahan ya dia gak gampang meledak karena dia ada segelnya ya. Ini Orang ini Di segala medan cocok Bercinta alam Ketika naik gunung hiking Ataupun sedang bepergian Ke alam Outbound ya. Ini praktis Digantungin aja Di tas Di tas kita atau Di celana kita ya Lebihannya, kalau ini ketika kena air, dia tidak gampang mati atau susah hidupin. Jadi, kenapa? Karena ini tertutupi, ya, aman dari air, Walaupun kena air, tinggal ngusap, ya, Kering, dikeringin aja, bentar, baru diproses. Dia sudah hidup. Ini kelebihannya ya jadi nggak gampang meledak aman aman dari curanet nggak gampang hilang kenapa karena kita jadikan gantungan terus kemana-mana ketika orang mau ambil kita bisa tegur nih sop sorry sop koreknya sop itu gantungan kunci atau gantungan yang lainnya nih sifat ini direkomendit banget nih korek tipe ini unik di ekonomis ketika habis tinggal ngisi aja diisi aja bahan bakar bisa bensin bisa pertama bisa ciko cair ya. inilah kelebihan dan kekurangan keunggulan dan kekurangan dari kedua korek api ini paling tinggal jika berminat, boleh mencari di toko-toko online ya Karena sudah banyak dijual nih, Untuk koleksi Sebagai bahan atau persiapan Jaga-jaga kalau kita pengen rokok Korek kita tiba-tiba hilang Enggak lucu kan? Oke, di pinggir tadi Sobat Ingat, merokok jangan takut mati Kalau mati kan ada korek untuk mengembirkan lagi nah, Pesan moral saya Jangan merokok dekat-dekat dengan wanita hamil, ibu hamil, anak kecil, dan merokoklah pada tempatnya. bisa tidak mengganggu orang lain. Demikian tadi Sobat dengar? Semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, tombol lonceng, dan share. Ciao!